satu jam yang lalu, di laman akun Instagram pribadi miliknya, Kang Arman menginfokan bahwa nanti hari Jumat bakal ada kejutan lagi di Murangkali, di persahabat yang bakal tayang. Di sini ada sebuah postingan foto Papa Bilar waktu kecil, nih persahabat ya. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Kang Arman. Yoi, Murangkali bakal tayang Jumat ini lagi nih, udah pada bisa nebak belum siapa next bintang tamu Murangkali? Kalau tahu tulis di komen, wow ini kejutan nih bersahabat ya Dan di postingan ini pun ada kalimat komentar yang diberikan oleh Papa Bilar situ dikatakan, mirip anaknya Lesti Gejora sekilas Kang, kata Papa Bilar ya Masya Allah, mudah-mudahan ada kabar baik, kabar gembira yang kita dapatkan dari Kang Arman Maulana dan idola kesayangan kita. Kemudian persahabat disimak juga, ini ada postingan momen spesial dari Leslar. Ini langsung persahabat ya, dari Singapura, Masya Allah banget yang menunggu-nunggu vitamin bahagia kok Bunda Lesti kejorannya tidak ada di foto nih ini versi lengkap ya ada Bunda Lesti ada Papa Bilar luar biasa idola kesenangan kita mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia kita lihat juga bersahabat ya potret BBL yang sangat menggemaskan Masya Allah menjadi pusat perhatian banyak orang dan kita lihat juga ke slide berikutnya kalian perhatikan Bunda Lesti dan Papa Bilar itu saling tatapan Wow, tatap-tatapan yang bersahabat ya, luar biasa Kita selalu dibikin bangga dan selalu dibikin bahagia Masya Allah Lomen ini pun banyak sekali mendapat komentar dari Lestal Lovers Dari akun Step87Miki mengatakan Tuh Papa sama Bunda lagi tatap-tatapan lagi katanya tuh Wow, Masya Allah banget ya Doakan support dan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga ya Bunda Lesi kejuara ternyata mendapatkan komentar dari orang-orang Malaysia Diunggah oleh akun abang anuskorel, kita simak persahabat ya komentar dari orang Malaysia Kalimat komentarnya, kalau di Malaysia susah nak dapat suara Melayu klasik yang merdu macam ini Selain dari datuk seri Siti Nurhaliza. You're the best Lesti from Malaysia Wow, luar biasa Ada juga kalimat komentar lain Aku dari Malaysia memang benar-benar kagum dengan bakat yang ada pada Lesti Semoga hidupnya bersama suami senantiasa sejahtera dengan rahmat Allah selamanya, amin ini komentar yang sangat positif persahabat ya, orang Malaysia aja. Ini sangat kagum kepada seorang Lesti Kejora, apalagi suaranya. Kualitas suara memang tidak pernah diragukan lagi, selalu the best. Kita bangga mengidolakan Lesti Kejora. Kemudian persahabat disimak juga ya diunggah Rosa Anastarles 24 Lar yang memposting kembali unggahan IG-nya Papa Bilar tuh persahabat ya vitamin malam hari ini disuguhkan oleh Papa Bilar yang memposting sebuah postingan jalan nih persahabat ya jalanan sepi wow kira-kira lagi di mana tuh leslar saat ini bayang sekali tanggapan. Persahabatnya dari les Lovers yang menanggapi kalau Leslar saat ini berada di Singapura Kita lihat juga persahabat ya, keunggahan e barunya Papa Bilar setengah jam yang lalu Lagi-lagi ke selalu saja bikin kita ketawa ngakak nih sahabat Makanan dan minuman di daerah tersebut, persahabat ya, di negara tersebut Ini selalu menjadi bahan untuk candaan Papa Billar. Wow dan selanjutnya persahabat kita lihat juga info dari Ibu Siwi Akhirnya info ini kita dapatkan dari Ibu Siwi Mengenai acara pernikahan salah satu artis Yang akan digelar di Indosiar Sebagai dideksnya Leslar katanya sih Ini persahabat ya Ada pasangan Sefra dan Via Valen Yang akan segera hadir disiarkan langsung oleh Indosiar Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Pertanyaan dan rasa penasaran terjawab sudah. Ini dia bocoran siapa yang akan menikah dan tayang live di Indosiar via Valen dan sang pujaan hati Sevra. Konsep pernikahan yang begitu dramatis dan indah dan tinggal menghitung hari, lo. tunggu update hari dan tanggalnya ya. Pasti saya akan spill lagi. Itulah informasi dari Ibu Siwi mengenai acara pernikahan. Pasangan artis via Valen dan Sefra yang akan disiarkan secara langsung di Indonesia. Tetap persahabat ya, tidak ada pasangan kapal lain yang selalu ada di hati selain Lesti dan Rizky Bilar menjadi pasangan fenomenal. Kita masih menunggu kabar dan kejutan terbaru dari idola kesayangan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.